Halo teman-teman, ketemu lagi di Donalmano Let's Stock Kali ini monolog sebentar ya, nggak dialog Karena apa? Uh, pengen sedikit sharing Teman-teman ingat nggak? 2-3 uh, hari lalu, kalau nggak salah ada video yang viral banget Yang mengenai Ada sebuah kebun binatang Itu yang bawa dinosaurus Kesana nangkep, tuh ditangkep di alam liar Terus dibawa ke dalam uh, Apa namanya? Semacam kebon, kebun kebun binatang Kebun binatang ini di daerah Jawa Nah video ini eh uh, jujur keren banget. Maksudnya gini memang uh, gua tuh lagi lagi lagi pengen ngulik gitu ya gimana sih bikin konten-konten kreatif yang buat marketing terutama gitu ya yang tidak berat kejualan gak berat ke deskriptif atau menjual sesuatu yang kesannya video ini tuh marketing banget lah kelihatannya gitu loh nah pas lihat video ini ternyata ini salah satu video yang buat gue keren banget karena apa ini video bisa kita lihatnya bener-bener kayak keren menghibur kaget gitu yang nggak percaya lihat video ini teman-teman ya. udah nonton kan ya videonya nanti kita putar sama-sama Tapi -sama. terus di satu sisi tapi eh, banyak juga ternyata yang dalam tanda kutip gue bilang langsung percaya ini real, kayak terhipnotis, dan mulai spekulasinya macam-macam sampai muncul, harus dimuncul di beberapa situs yang bilang bahwa ini hoax gitu ya atau maksudnya ini cuman bukan beneran gitu ada orang yang percaya, nah di dalam menerah let's Talk kali ini mau sharing sedikit supaya gimana sih kalau nanti ada video-video kreatif yang tujuannya menghibur dan marketing seperti ini saat kita lihat tuh kita bisa melihat ini bener apa enggak, apa cuman kreatif dan lain sebagainya. Nah, bisa video ini gua jadiin contoh lah gitu ya. Nah, gua mau mau mau mau play videonya nih kalau kita lihat sama-sama-sama di sini ya. Ini kan kelihatan tuh lagi mundur. truknya mau diturunin gitu ya. Posisinya dinosaurus segini. Ini pertanyaannya naik ini gimana? Berarti kan dinosaurusnya masih -ma masuknya mundur. pr gimana? Nak, suruh masukin dinosaurus mundur gitu ya. <laughs> Jadi kita mesti punya nalar kritis dan sifatnya lihat seperti itu Lalu kemudian lihat nih, di pintunya mulai dibuka Ada kayu diturunin Terus mau dipersiapin si dinosaurusnya turun Yang mengejutkan lihat tuh Di dalamnya ada orang teman-teman dari tadi Ini kalau beneran dinosaurus ini orang udah almarhum <laughs> Udah gepeng Ya kejepit binatang sebesar ini Lalu teman-teman lihat lagi ini bobot binatang sebesar ini Otot dan daging ya Kalau benar-benar ini real itu, itu truknya Truk ini pengangkut itu pasti udah goyang-goyang Teman-teman karena apa Bobot dan kekuatan binatang Seperti ini waduh gitu nggak mungkin truknya bisa alus-alus aja Kenapa? Karena memang dinosaurus ini adalah kostum Di dalamnya ada dua orang tuh Dua kaki depan dua kaki belakang itu orang Ada dua orang isinya nah ini ceritanya di sini udah mau dibawa turun nih di itu cuma nggak bisa turun. memang sana kayaknya dia menahan-nahan takut. cuma sebenarnya atau itu kan dikat sini ya dikat kenapa? karena sulit orang yang dalam kostum nggak bisa lihat pijakan kakinya turun. nah teman-teman lalu lihat lagi di sini, nah tuh kaki depan belakangnya saat kaki kiri kaki kanan itu angkatnya kalau kaki kiri depan belakang bareng-bareng tuh angkatnya ya lah bareng-bareng. Kalau teman-teman juga tahu bahwa nggak mungkin Hewan berkaki empat seperti ini saat kaki depan dan belakangnya angkatnya yang kiri bareng kanan bareng nggak pasti uh, selang seling. Kerennya akting ini totalitas idenya kreatif itu bagus banget di sini sampai kesannya dia bener-bener hewannya tuh liar. Nah lihat ekornya di sini, ekornya kaku, cibanya, enggak cibanya. ngibas ngibas kalau sebenarnya kan bisa dikibas kibas. Nah kemudian yang lebih kerennya lagi di sini yang di depan nih ini kesannya dia adalah pawang yang mau menjinakkan dinosaurus ini, pertanyaannya dia belajar jinakin dinosaurus itu di mana? <laughs> ya kan orang nggak pernah ada, jadi ini orang kalau bener-beneran sih lucu-lucuannya udah sakti banget bisa jinakin ya, dinosaurus akan... gitu ya. nah lihat like matanya, bola mata dinosaurusnya nggak ada kedip-kedipnya, jadi udah teman-teman tahu bahwa ini hanyalah kostum. banyak yang awalnya kiranya ini ini apa 3 D gitu ya animasi gitu. Tapi yang enggak yang lah. oh mojo, se mojo Semi nama tempatnya, kan dapet nih Viralnya, iklannya, marketingnya tanpa kesannya mengiklankan Tuh lihat tuh jalan kaki yang saya bilang tadi Kompak kaki depan, kaki belakang, enggak ada hewan berkaki empat jalan se seperti ini Dan satu poin lagi yang saya lihat nih, krunya satu mengelus-ngelus Jadi memang totalitas mereka bikinnya sih keren banget sih, niat banget untuk bikin uh, video ini ya udah mau bahas itu aja, mudah-mudahan teman-teman dapat Di satu sisi kreatifnya Teman-teman mungkin bisa bikin video-video marketing yang menghibur seperti ini Yang orang juga nikmatin, kena-kena tipu dikit jadi viral ya Keuntungannya buat yang punya konten Tapi di satu sisi juga kita belajar untuk kritis Untuk melihat konten tertentu dan kita pelajari kita lihat detailnya Supaya kita tahu ini beneran apa enggak Nah ini kan videonya tujuannya buat marketing kreatif ya, lucu-lucuan kalau ini tujuannya dibikin lain untuk hoax, informasi yang menyesatkan, informasi palsu, kalau kita nggak terlatih mata kita dan nalar kita kritis untuk melihat sebuah video bisa bahaya kita hidup di zaman ini. Ya udah segitu aja dalam menonton stok kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau boleh di subscribe, di like video ini dan di share ke semua teman-teman yang ada biar saya semakin semangat lagi untuk sharing apa yang saya temukan sehari-hari. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di dalam Manolet Stock berikutnya.